wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel endi dek oke cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy jaga kesehatan pastinya cuy oke okay. kali ini kita mendapatkan request yang sangat banyak cuy ya banyak banget tapi bukan di ini cuy bukan di instagram gitu ya saya mendapatkan banyak banget uh, atau banyak banget teman-teman yang mengetag nama saya di tiktok tiba-tiba aja viral dan saya melihat beberapa teman saya ya teman saya uh, mereaksi hal yang sama gitu ya uh, ada calonjong ada camojif ya uh, ada siapa lagi ya Pokoknya, uh, ada beberapa uh, teman saya, sesama YouTuber dari Indonesia, yang mereaksi hal yang sama. Mereka mereaksi ustadz Ebit Leo yang berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Jakarta, cuy ya. Nah, saya sangat penasaran juga gitu ya. Saya ingin rasa ingin tahu juga gitu ya. Sebelum kita lanjut, saya mau berterima kasih banget ya buat korang yang selalu support saya di TikTok ya. Dengan adanya TikTok ini, uh, korang bisa memberikan saya video-video yang menarik juga gitu ya, contoh video yang akan kita lihat kali ini cuy ya, dari Ustadz Ebit Leo yang tadinya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu sama sekali, saya nggak tahu karena memang saya jarang banget uh, apa namanya. Aktif di sosial media, gitu ya? Oke, di sini ada beberapa video, ya, dan kita langsung aja ke video yang pertama. Oke, okay? oke, okay, judul video yang pertama, ya, doakan ke Jakarta, Indonesia, cuy. Ini langsung dari akun Ustadz, cuy, ya, Ustadz Ebit Leo cuy. Oke. Okay? Banyak, bukan ya, Ustadz sendiri ya Kayaknya banyak ini yang Ikut ya Maksudnya tim-tim gitu ya Ini kayaknya di bandara cuy Oh sudah tiba cuy Sudah tiba ceritanya nih ya Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Kita lihat komentar cuy Kita lihat komentar apakah ada orang Indonesia yang berkomentar gitu ya Oh ini ada yang pertama cuy Saya warga Indonesia tapi jujur saya suka Ebit Leo Oke okay? ya bisa-bisa dikategorikan memang ini orang Indonesia cuy Ada lagi nih yang mengatakan Selamat datang Ustadz Ebit Semoga Allah melindungi perjalanan Ustadz Wah ini kayaknya orang Indonesia juga ini cuy Ya, dari tulisan ustadz, ya, tulisan ejaan ustadz itu. Kalau di Malaysia beda gitu ya, pakai Z gitu ya. Kalau di Indonesia pakai D gitu ya, agak beda pengetikannya sih. Oke, kita lanjut lagi ke video yang kedua. Oke, judulnya itu adalah Siarah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad Berkunjung ke Rumah Ustadz Abdul Somad". Wah, ini keren sih, cuy. Kita langsung lihat aja videonya. Hmm. dili Oh dapat hadiah gitu ya dapat hadiah sih gitu. Oh buka bersama juga ya Oh Saya kayak merasa bahagia melihat ini sih ya. Saling suap gitu ya benar-benar ya berlaku banget adat ya apa adab mau hmm. um. gak kenapa bahagia aja gitu ya. lihat begini sih oke okay, video selanjutnya cuy kalau kita lihat dari thumbnailnya Gayanya Ustadz berkunjung ke rumah Baim Wong, ya Baim Wong. Oke, langsung aja kita lihat ya. Hmm, dicium tangannya sih. jadi sedih ya andai saya seperti Ustadz ya oke okay, next video selanjutnya cuy oke okay, video selanjutnya itu yang berjudul beli semua jualan nenek dan cucu oke okay. ini masih di Indonesia kan sama tahu yang saya klik ini salah cuy tapi ya, judulnya seperti ini ya membeli beli semua jualan nenek dan cucu oh berarti yang menjualan ini nenek dengan cucunya cuy oke okay, langsung aja cuy <coughs> Oh iya benar-benar-benar, ini latang Indonesia karena kita bisa lihat merek-merek uh, minuman ini cuy ya Bob yang lebih nampak itu seperti ini cuy, merek-mereknya cuy Oh ini cucunya, cakep banget cucunya cuy. Kayak orang China gitu ya. orang tengok. Oh, Oke, okay. semua dibeli terus dibagi cuy. Dibagi ke warga ya. gue kok merasa sedih tengok yang seperti ini cuy kapan gue bisa seperti ustadz yang bisa uh, apa namanya membantu orang-orang yang membutuhkan gitu ya oke okay, next video selanjutnya cuy di sini judulnya bensin gratis percuma buat pak gojek percuma itu sama dengan gratis ya bensin gratis percuma buat pak gojek wah ini oke okay, langsung aja kita tengok Ustadz pula yang Weeeesh itu sudah kebaikan yang cukup hmm, cukup nampak gitu ya kelihatan sangat gitu ya SPBU yang didatangin SPBU yang di booking gitu ya khusus buat Pak gojek Gak tahu di sini gabung ke gojek grab dengan uh, apa namanya yang lainnya gitu saya nggak tahu cuy tapi di sini tertulis go, apa gojek aja gitu ya Oke okay, next Video selanjutnya cuy. Oke di sini judul videonya itu tangisan ibu dan anak kecil di bawah kolom jembatan Tanah Abang Jakarta. Oh ini ceritanya yang ini ya ibu-ibu yang tinggal di bawah kolong jembatan. Oke kayaknya di ya di Tanah Abang banyak sih ya banyak banget cuy. Oke langsung aja kita tengok di bawah kolong jembatan ya. di usat Di bawa kemana ini? <Sukai> Sebagus sedih banget cerita ini Aduh. Ustadz ngambil ya, ngambil ibu-ibu dan anak, aduh sorry Ci, Ustadz ambil ibu-ibu dan anak ini, anaknya ada dua ya, Ustadz mengambil uh, mereka dari bawah kolong jembatan, terus dikontrakkan sebuah tempat gitu Ci. Kita lihat satu kali lagi Ci. Mau aja, ustad turun c di bawah. <laughs> nah di sini kan dibayar nih. Tahan lihat yang ini, sumpah, Bis sedih banget. Aduh. Oke okay, kita skip aja ini. Ada video masih ada video terakhir cuy ya. Ini kita skip aja. Gua nggak tahan lihat ibu menangis gitu ya. Saya nggak bisa tengok ibu-ibu menangis cuy ya. Saya nggak sumpah. Oke okay, langsung aja kita next cuy. Oke, di sini judulnya. Uh, judul videonya itu adalah tangisan anak jalanan pekan baru. Oh iya, di pekan baru ini, cuy Ya, oke, langsung aja kita tengok videonya, sih. Oh, langsung dikasih duit ya. Wih, dibagi-bagikan duit. dibawa cuy cantik tu perempuan tadi pakai ini jilbab ya ini, cantik dia duending ya <laughs> dibagi duit dibagi duit awalnya sih terus uh, apa namanya diajak gitu ya, diajak ke butik ya atau ke mall ke? saya nggak tahu cuy, saya nggak tahu mengartikannya ini bagaimana cuy ya. Kalau saya harus berkomentar ya, uh, menurut pandang- oh, menurut pandangan saya sebagai orang Indonesia ya, yang saya tahu ya, anak-anak jalanan yang seperti ini tuh susah untuk menangis, ya. susah untuk menangis, bersedih gitu ya. Tapi di video ini saya melihat seorang anak anak jalanan ya bisa dikategorikan juga anak kayak anak pang gitu ya yang menangis saat diberikan hal-hal yang baik seperti ini cuy itu sangat menyentuh saya banget ya itu sangat menyentuh saya banget cuy <tuh> <tuh> oke okay, cuy itulah tadi beberapa video uh, ustadz Ebid Leo yang berada di Indonesia ya berada di Indonesia dan membantu beberapa warga yang memang uh, membutuhkan gitu ya membutuhkan bantuan termasuk anak jalanan dengan ibu-ibu tadi dengan uh, apa uh, pokoknya banyak lah ya pokoknya, pokoknya banyak Jangankan orang-orang eh, yang di bawah gitu ya Ustadz Abdul Somad dengan Mbak Wong juga itu mendapatkan hadiah, kado gitu ya Saya tak tahu mau cakap bagaimana cuy ya Tapi saya harus jujur karena saya baru pertama kali tengok ada Ustadz yang sebaik ini cuy Bukan di, saya pikir di negara Malaysia saja yang Ustadz melakukan ini cuy Ternyata dia bisa melakukan ini lebih daripada itu di saat mereka berkunjung ke negara yang lain cuy Aduh, saya cepat banget bersedih kalau ada apa tengok-tengok hal seperti ini, cuy. Saya nggak tahu kenapa ya, saya kayak sensitif aja gitu ya. Saya mudah tertawa, saya mudah terhibur, dan saya juga mudah untuk bersedih. Saya nggak tahu karakter saya itu macam apa gitu ya. Saya belum pernah menanyakan sama siapa-siapa, saya ini karakter seperti apa, saya gampang bersedih, saya gampang terhibur gitu, cuy. Dan oke, okay, mungkin itu aja, cuy. Uh, video kita kali ini, saya... Saya kayak merasa malu aja cuy ya Saya merasa malu Yang tadinya saya pikir uh, Saya membuat video ini tuh Tanpa ada kesedihan gitu ya Tapi tiba-tiba aja sedih gitu ya Awalnya dari Seorang ibu ya Ibu yang membawa anaknya uh, Tinggal di kolong jembatan cuy ya Mereka itu Bukan sengaja untuk ting tinggal di sana Karena memang mereka gak ada tempat Untuk tinggal cuy <sighs> Oke okay, dan mungkin itu aja cuy ya Sekali lagi ya Sekali lagi Terima kasih buat teman-teman yang memberikan saya informasi seperti ini dan memberikan saya video-video seperti ini oke okay, saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya dan sebelum itu selamat berpuasa sekali lagi ya selamat berpuasa buat korang semoga puasa korang berjalan dengan lancar dan thank you next thank you next dan thank you next bye <tuh> <tuh> <tuh>